Baiklah perasaan-perasaan selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian selalu ini pemimpin akan selalu mengabarkan pastinya kabar-kabar spesial bahagia dari Leslie dan Dilar Apalagi di tempat tanggal 17 Agustus Spesial di hari kemerdekaan RI yang ke-77 tahun Mudah-mudahan bangsa Indonesia semakin jaya, semakin berkembang, semakin maju. Persahabat yang mudah-mudahan rakyatnya pun selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin, ya robbal Alamin, terkhusus kita semua sebagai fans sejati dari Leslar. Amin. Kita lihat persahabat ya, kita throwback dulu nih, dengan kemerdekaan saat Bunda Lesti bersama Papa Nih persahabat ya, masa-masa PDKT nih, <laughs> Masya Allah, banget ya melihat postingan ini luar biasa. Kebahagiaan tentunya selalu didapatkan oleh warga Konoha dengan momen-momen spesial yang disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Ini sih kebahagiaan yang selalu didapatkan oleh kita semuanya terlihat persahabat ya tatapan dari keduanya memang saat, saat awal pertemuan mereka memang sudah memiliki rasa kasih sayang yang amat tulus luar biasa kita simak juga persahabat jadi gambar berikutnya ini ada postingan info nih dari Papa Bilar dan Bunda Lesti semalam Papa Bilar mengunggah video nih bersama istri tercintanya untuk menginfokan bahwa tepat tanggal 17 hari ini bakal ada kejutan spesial yang mana bakal ada acara besar Leslar Entertainment, per sahabat ya, Kampung Merdeka, Leslar Kampung Hiburan, Masya Allah banget ya, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, acaranya sukses, kita selalu mendoakan yang terbaik. Kita, kita simak juga di kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh papa Bilar. Yuk, kita ramaikan acara Leslar Kampung Hiburan, edisi Kampung Merdeka, besok tanggal 17 Agustus 2022, di lapangan belalang Rawajati Kalibata jangan lupa mampir juga ya di Booth PS Store ingat HP ingat PS Store HP pejabat harga Ya, Kolaborasi kali ini bersama PS Store ya Mudah-mudahan acaranya hari ini berjalan dengan lancar dan sukses Kita selalu mendoakan selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita ya Selalu support yang terbaik Di komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Instagram, Abang underscore L mengatakan, Berdeka, semoga lancar, acaranya amin. untuk mudah-mudahan acaranya lancar ya, dan pastinya warga Konoha di postingan ini, semuanya Salfok dengan hoodie yang dipakai oleh Papa Bilar. Perhatikan ya, persahabat, ya baik-baik. Kita keingat di masa yang sangat luar biasa membahagiakan kita semuanya ya. Coba kita lihat di unggahan KXB30. Di Agustus 2020, Papa Bilar memakai hoodie yang sama saat fabilar mengunggah video semalam persahabatia ya. di bulan Agustus 2022 tepatnya dua tahun yang lalu di persahabat, masya Allah, Hodinya bikin kita bangga banget ya, Alhamdulillah ketemu lagi dengan Hodi zaman PDKT di bulan yang sama juga, masya Allah, suatu kebetulan kah? Emang luar biasa idola kesayangan kita ini persahabat yang sudah disetting Masya Allah Disettingnya sama Allah subhanahu wa ta'ala Memang kebahagiaan selalu kita dapatkan Mudah-mudahan rumah tangganya juga langgang terus untuk ya, Selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan kita lihat juga Bunda Lesti Itu memakai bajunya Papa Bilar Ini luar biasa Kita simak juga persahabat ya Di berikutnya Perhatikan Masih memakai hoodie Yang sama Persahabat ya, Papa Bilar ya. Memeluk Bantal yang ada tulisannya Lest-lar Lesti dan Bilar pastinya, Masya Allah Kita bangga punya idul yang sangat luar biasa Seperti Lesti dan Bilar ini Berikutnya kita simak juga persahabat Momen semalam, pastinya kalian Tentunya happy banget ya Dengan momen-momen dimana saat Papa Bilar Tampil ngelawak nih Memang udah the best banget idola kesayangan kita Papa Bilar sudah pintar ngehos masya Allah, sudah banyak sekali ya perubahannya. Idola kita ini selalu bikin bangga. Mudah-mudahan sehat selalu untuk idola kesayangan dan penampilannya pun keren banget tuh, Papa Bilar. Ini luar biasa banget. Kita lihat juga persahabat ya untuk momen berikutnya. Ini dimana saat Papa Bilar, ini kelakuannya ada aja bikin ngakak persahabat ya. Saat bunda Leslie tampil. Barang peserta apa Bilar kelakuannya ini bikin ngakak banget tuh Pura-pura ngelapon ya <laughs> Ini sih luar biasa Kebahagiaan selalu kita dapatkan Doakan yang terbaik yang mudah-mudahan idola kita ini selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat jadi ingat Hari ini tentunya hari spesial kemerdekaan Leslar akan Tentunya live di channel Youtube Leslar Entertainment Untuk offernya mulai pukul 9 pagi hari ini Dan... Untuk off airnya mulai pukul 9 pagi ini dan star nanti persahabatnya mulai jam 2 siang Jangan lupa hari ini bakal ada keseruan dan kejutan yang akan disuguhkan langsung oleh Lesti dan Bilar Mudah-mudahan kita juga mendapatkan cidukan vitamin terbaru ya Pagi hari ini jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan terbaru dari idola kita Lesti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang, ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.